kita tampil sebagai pemimpin ya mungkin bisa bisa jadi kita diterima oleh masyarakat cuman akibatnya apa kita jadi pemimpin yang ompong ompong gak punya tarik karena apa karena kita sebagai pemimpin tidak boleh menggunakan solusi yang kita yakini solusinya itu apa itu Quran dan sunnah gak boleh dipakai ya. makanya waktu di babak pertama Said A sebelum Nabi hijrah ke Madinah masih di Mekah Nabi jadi pemimpin gak di kota Mekah hmm, tapi Nabi ditawarkan gak jadi pemimpin ditawarkan dengan syarat apa? meninggalkan, meninggalkan dakwah. Meninggalkan dakwah ya kan? Kalau zaman sekarang mah Muslim berlomba jadi pemimpin, ya, tanpa disyaratkan itu kenapa? Emang nggak ya. pernah punya niat ya. untuk menegakkan dakwah. <tuh> itu. Makanya nggak dihalangi. Semakin dia berambisi jadi pemimpin, semakin dia meninggalkan Quran dan Sunnah. <tuh> ya kan? <tuh> Hadirin jamaah rahimakumullah, Alhamdulillah pada pagi siang hari ini Dengan izin Allah kita dapat berkumpul Dan sebelum saya teruskan uh, Saya mohon materi yang sudah saya kirim ke beberapa orang tertentu Baik yang sudah terima bahannya Tolong dilihat slide yang ke 3 ya Baik tolong diklik ya slide ketiganya karena itu sebuah video klip ya, singkat saja judulnya Apophis atau The Destroyer Sang Penghancur Ini sebuah ilustrasi mengenai kemungkinan terjadinya Batsyat al-Qubro Batsyat al kubro Merupakan sebuah ungkapan Yang ada dalam Surat ad -Dukhan. Tolong dibuka Al-Qurannya Surat ad ayat 16 Alhamdulillah Yaun yaumana Alhamdulillah pada hari kita kami menghantar mereka ras, kami pasti memberi balasan. Ya. Surat Ad-Dukhan ayat 16, Anda bisa lihat di slide nomor 7 ya. Slide nomor 7 ada kutipan surat Ad-Dukhan dari ayat 10 hingga 16. Di ayat 16-nya Allah taala berfirman, "Yauma nabtisyul inna Ingatlah hari Ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ya. Ehwas eh, kalian rahimakumullah. Di dalam kitab fenomenal ensiklopedia akhir zaman karya dokter Mubayat, beliau berpendapat bahwa kita di era modern ini sudah berada di ambang untuk menghadapi. Alamatul Kubroh Tanda-tanda besar kiamat Dan sebagaimana kita ketahui Alamatul Qubroh itu Kalau sudah bermunculan Nabi menggambarkannya seperti Kesilk Atau apa namanya Seperti biji-biji tasbih Yang Tasbihnya digunting Sehingga dia berjatuhan Satu demi satu Dan dia berjatuhannya Akan seolah-olah serentak tapi sebenarnya tidak serentak satu persatu dijatuhnya cuman begitu satu jatuh yang berikutnya jatuh dengan cepatnya sehingga terasa serentak dan jangan lupa alamatul Kubro ini tanda-tanda besar kiamat ini berbeda dengan alamatul Sugro, tanda-tanda kecil kalau tanda-tanda kecil dia jumlahnya banyak sekali ratusan dan fenomenanya bisa biasa-biasa saja tapi kalau alamatul kubro dia jumlahnya terbatas, cuma 10 dan sifatnya extraordinary, ya, sangat luar biasa ya. sehingga kalau satu muncul saja maka umat manusia akan kaget menghadapi yang satu itu saja sehingga belum selesai kagetnya tahu-tahu muncul yang berikutnya ya. makanya Nabi menggambarkan ke 10 tanda-tanda besar ini Bila satu sudah muncul, maka yang berikutnya muncul seperti biji-biji ya, manik yang berjatuhan dengan cepat. Kemudian, Sheikh Mubayyad berijtihad, saya katakan berijtihad, untuk mengatakan, berpendapat, bahwa dari 10 tanda besar itu, yang paling awal adalah terjadinya ad ya kabut asap. Sementara ad ini, kalau kita baca hadisnya, Nabi menggambarkannya sebagai sesuatu yang akan menyelimuti seluruh wilayah masyriq wal maghrib, seluruh wilayah timur dan barat 40 hari 40 malam jadi kita akan hidup dalam kegelapan kabut asap selama 40 hari dan 40 malam yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam surat ad abdukhan anda lihat di ayat ke-11 nya Jelas-jelas Allah berfirman, "Ya mas, Hada adabun alim, dukhon ini akan meliputi segenap manusia, dan dia merupakan azab yang pedih, azab yang pedih." Nah, yang jadi pertanyaan besar kita adalah, kenapa Syekh Mubayyad, radial Allah, uh, dalam kitabnya ini berani berijtihad bahwa dari sepuluh tanda besar yang paling awal adalah Tuhan yang berarti azab iya kan nah ternyata dia mengatakan pendapatnya ini berlandaskan perkembangan situasi dan kondisi jadi situasi dan kondisi kita sekarang ini sedemikian dahsyatnya tenggelam dalam fitan, dalam ujian-ujian cobaan-cobaan ya. sehingga sepantasnya Ujung dari daftar fitan ini adalah datanya azab karenanya peradaban umat manusia sekarang ini Adalah peradaban yang Nabi Umpamakan muslim Seperti sepotong malam yang, yang gelap gulita Kita belum mengalami gelap gulita 40 hari 40 malamnya ya Tetapi kita sudah mengalami kegelapan maknawi Sekarang ini kita hidup dalam kegelapan maknawi sekarang Jadi nilai-nilai gelap mengepung kita Sekarang ini nilai kekufuran, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kezaliman nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran ya, semua nilai-nilai yang jelek-jelek itu kesombongan, kan, itu me menyelimuti hidup kita sekarang. Sehingga walaupun kita masih merasakan terangnya pagi hari, siang hari, sore hari ya, cuman lah jelas gelap gitu. Tapi pada dasarnya kita sudah berada dalam kondisi gelap gulita sekarang ini. Terus kalau kita kaitkan dengan Surat Ibrahim ayat pertama Allah taala berfirman Alif lam ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan naasa minadh-dhulumati ilan-nuri bi'izni rabbihim ila sirathil 'azizil hamid. Surat Ibrahim ayat pertama artinya Alif lam ra kitab Alquran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad sallallahu Agar engkau mengeluarkan manusia minas zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Dengan izin Rob mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini, berarti yang menyebabkan dulu Nabi dan para sahabat berhasil mengubah situasi Jazirah Arab yang asalnya tenggelam dalam zulumatil jahiliyah menjadi hidup di bawah naungan nurul Islam, cahaya Islam, itu apa? yang menyebabkan Nabi dan para sahabat dengan izin Allah sukses mengubah jazirah Arab yang tadinya tenggelam dalam kegelapan jahiliyah menjadi hidup di bawah naungan cahaya Islam itu apa? Al-Quran Al ya. sebuah kitab yang hari ini ya, dilarang untuk dijadikan sumber nilai sumber norma dan sumber hukum ya. makanya dunia gelap sekarang bahkan lebih parah lagi ada yang punya rencana ingin memodifikasi kitab ini, agar sesuai dengan ideologi bangsanya siapa yang ngomong begitu? jin merah jambu kalau akhirat begitu tapiatnya akhirat itu segala sesuatu bakal lestari, konstan, tetap abadi, ya, orang yang berbahagia di akhirat akan bahagia terus dan mudah-mudahan kita masuk golongan itu amin tapi sementara itu mereka-mereka yang sengsara di akhirat nanti ya sengsara terus. Kulama nadijat badal nahum dan Setiap kali kulit mereka habis hancur terbakar oleh api neraka, diapakan sama Allah? Diremajakan. diganti sama kulit yang baru. Maksudnya diganti dengan kulit baru supaya apa? Liyazukul agar merasakan azab. Di dunia ini enggak ada azab. Yang ada adalah sakit. Hakikat azab bukan di dunia. Sebagaimana hakikat kebahagiaan bukan di dunia. Nah ini harus kita sadari. Seringkali kita umat Islam ini amat sangat sentimental. Kita gampang gitu, apa namanya, diobok-obok perasaan kita. Ya seperti kemarin ini, kita diobok-obok perasaan kita menyaksikan apa yang terjadi di Delhi ya. Ya sudah sepantasnya memang kita memiliki perasaan simpati kepada ikhwanna al-muslimin, al-muslimat yang terzolimi di sana. cuman kita harus sadar bahwa semua ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Kita harus sadar itu. Dan kita sekarang berada di titik nadir perjalanan umat ini. Yang berarti apa? Kita sekarang berada dalam situasi sebagaimana yang Nabi sudah katakan. Hampir-hampir berbagai bangsa akan mengepung kalian seperti memperebutkan makanan di satu mangkok. Terus sahabat ada yang bertanya, "Apakah lantaran pada hari itu jumlah kita sedikit, umat Islam?" Kata Nabi, "La antum kasirun bahkan kalian jumlahnya banyak pada masa itu. Walakinnakum isel. Hanya saja kalian pada masa itu seperti buih mengapung di atas di atas air. Ciri khas buih yang paling pokok apa? nah apa ringan, gak berbobot gitu jumlah boleh banyak tapi gak berbobot dan akibatnya kata Nabi S.A.W selanjutnya Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh kepada kepada kalian hari ini musuh takut gak sama kita? gak takut musuh gak takut sama kita tapi yang lebih parah lagi, kata Nabi Selanjutnya Allah Ta'ala Tancapkan ke dalam hati kalian Sebuah penyakit namanya al dunia wa maut Cinta dunia dan takut menghadapi Masih. Kematian Dua sifat yang pantasnya Menjadi karakter siapa? Orang kafir, orang kafir. <tuh> Kalau ada orang mengaku muslim Tapi dia cinta dunia, dia takut mati Apa bedanya sama orang kafir? <tuh> nah, jadi artinya apa? artinya kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia hari ini ya kan, itu nggak terlepas dari hadis ini harus kita akui memang ada diantara umat islam dan jangan-jangan kita termasuk di dalamnya yang terjangkiti al-wahan di satu sisi sementara ada musuh-musuh kafir harbi, kafir yang memerangi islam dan umat islam yang memang sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Ta'ala tapi coba lihat, perhatikan baik-baik semua kejadian itu mirip kalau umat Islamnya itu lemah, ya kan, dizolimi, ya kan, ya terus penzoliman itu jalan terus, nggak akan berhenti dia. Dia baru mulai berhenti kapan? Dua kemungkinan, ketika umat islamnya sudah habis dibantai, ya kan, dia berhenti. Atau ketika apa? Ketika diantara yang dizolimi tadi itu ada yang bangkit, ya kan, mengadakan perlawanan. Dan percayalah, setiap kali umat sudah mulai bangkit memberikan perlawanan yang syari, yang sesuai dengan syariat, ya kan? Mulai saat itu media tidak berperan lagi. Akan selalu begitu jalan ceritanya. Tapi ketika umat Islamnya dizolimi, oh media berperan, pak. Media berperan. Kenapa? Karena seneng mereka melihat umat Islam dizolimi. Makanya kita juga harus bisa memilah-milah yang mana yang sebaiknya kita ikut sebarkan, yang mana yang jangan kita sebarkan. Yang bagian sudah bangkitnya harus kita sebarkan. Yang bagian kita lagi terzoliminya yang jadi angus jadi segala jangan disebarkan. Karena apa? Nggak menambah kebaikan buat kita. Kasihan. Saudara-saudara kita sudahlah mereka hancur, sudahlah mereka terzolimi, kemudian kita sebarluaskan pula. Yang justru kita harus sebarluaskan ketika sudah mulai bangkit. ya Coba lihat kasus Bosnia. Awal mula komunis Yugoslavia, komunis Serbia, komunis Kroasia itu melakukan pembantaian kepada kaum muslimin Bosnia, ya, itu ketika apa? Ketika muslimatnya sendiri nggak membedakan antara nikah sama laki-laki muslim, sama nikah sama laki-laki kafir. Ketika wanita-wanitanya sudah tidak merasa perlu untuk menutup auratnya. Ketika laki-lakinya sudah tidak memiliki apa namanya, gheirah islamiyah. Ya, tidak memiliki rasa cemburu bahwa istrinya dilihatin rambutnya sama laki-laki lain. Ya. Ketika laki-lakinya punya penyakit dayus, ya. Taudayus ya, ya nggak ada khirah, nggak ada kecemburuan. Tapi begitu sudah mulai terjadi penzoliman dan menyebabkan hadirnya mereka-mereka yang sadar, oh kita nggak bisa menjadi muslim kayak kebanyakan muslim, kita harus jadi mukmin, bahkan kita harus jadi mujahid, visabilillah dan menyebabkan mereka-mereka ini menularkan semangat berjihad kepada muslimin lain dari negeri lain berdatangan ke situ. Nah di mulai berperan, ya PBB mulai mendukung sisfire ya mendukung apa gejahta senjata mulai kemudian media tidak memberitakan lagi ya. karena apa karena itu bisa membangkitkan ruhul ruhul jihad nah, ini harus kita pahami ya. bahwa kita sekarang ini memang berada pada posisi defeated kalah dan karenanya wajarlah kalau umat Islam terus-menerus dijadikan objek rekayasa objek apa namanya e, skenario mereka. Gitu. yang karenanya kita nggak punya pilihan lain kecuali memperdalam dan mempertajam pemahaman kita tentang skenario Allah itu kayak gimana sih sebenarnya? Allah itu sudah menyediakan skenario kayak apa buat kita, dan kita harus menyesuaikan diri dengan skenario Allah Taala itu. Nah, Sheikh Mubayat menurut pengamatan saya adalah salah seorang ulama yang mendapat taufik dari Allah Taala, hidayah dari Allah Taala, sehingga dia bisa menjelaskan kepada kita skenario yang akan kita hadapi ke depan ini kayak apa pertama perlu disadari kalau anda lihat slide nomor <kuh> halaman nomor 15 ya. kelihatan? slide nomor 15 sudah ketemu yang punya bahannya sudah ketemu slide 15 jadi di slide 15 ini ada gambar yang menjelaskan lima periode 5 babak perjalanan sejarah umat islam dan ini diagram ini, gambar ini berlandaskan hadis Nabi hadis riwayat Imam Ahmad ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat ini dari waktu ke waktu akan mengalami situasi yang berubah-ubah terutama dalam hal kepemimpinannya dan kita sekarang sudah di babak berapa babak keempat ya. namanya babak apa? mulkan jabriyah ya. mulkan jabriyah itu artinya para penguasa mulkan itu para penguasa Jabriyah itu artinya yang memaksakan kehendak mereka dan kalau kita bandingkan nama babak keempat ini dengan nama babak-babak yang lain maka di babak keempat inilah Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepemimpinan yang paling teruk kata orang Malaysia Tahu teruk paling buruk, paling jelek penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak dan kita memasuki babak keempat ini ternyata belum lama. Belum ada 100 tahun kita masuk ke babak keempat. Karena kita meninggalkan babak ketiga itu pada tahun 1342 hijriah. Kalau pakai hitungan hijriah berapa tahun yang lalu? 99 tahun yang lalu. Kita kan sekarang 1441 nih. Nanti tahun depan 1442 itu persis 100 tahun. Kalau pakai hitungan Masih, 1924. Dulu kita meninggalkan babak ketiga masuk babak keempat. Berarti berapa tahun yang lalu? Hmm? 96 tahun yang lalu nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi ya jadi belum lama kita masuk babak keempat ini babak di mana kepemimpinan itu akan selalu diwarnai oleh mereka-mereka yang berkarakter mulkan Jabriyah penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka tapi sekalipun kita belum 100 tahun hidup di babak keempat saya hakul yakin semua yang duduk di majelis ini tidak ada yang pernah mengalami babak ketiga oh, ngaku deh ngaku kan siapa yang mengalami babak ketiga di sini nggak ada yang umurnya lebih dari 99 tahun kan jadi semua kita ini adalah generasi babak ke keempat generasi yang sejak mulai sadar waktu usia remaja tentang hakikat kehidupan bermasyarakat, sosial politik ekonomi, nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan ya, toh? Gitu. sebabnya apa? sebabnya Nabi sudah bilang di babak ini kalian tuh akan punya pemimpin siapapun dia Mulkan Jabriah penguasa yang memaksakan kehendak makanya kita mengatakan this is the darkest chapter of the Islamic history ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam enggak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini kita adalah generasi yang hidup di era babak umat Islam babak belur itu realitas ya dan ini sejalan dengan informasi Rabbani dari Allah dalam surat Ali Imran 140 Allah sudah kasih tahu sama kita nas. demikianlah hari demi hari masa kemenangan dan kekalahan kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan diantara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran ini Allah lah yang ngomong bahwasanya kemenangan dan kekalahan itu ada gilirannya kita sebagai umat Sebenarnya, mengalami kemenangan lama sekali. Sejak dari babak pertama, side B, babak kedua, babak ketiga itu kita menang terus, Pak. Jadi, kalau Anda lihat skema ini, gambar ini selama 1.342 tahun, kita itu berada pada posisi berjaya, umat Islam, 1.342 tahun. Sehingga di situ, di gambar itu ada garis merah yang selalu mengiringi babak demi babak perjalanan sejarah umat islam, garis merah itu adalah garis batas kapan kita berjaya kapan kita kalah kapan kita menang, kapan kita sedang runtuh, ya. dan ternyata di babak keempat ini kita lewat garis merah, di bawah kita sekarang di bawah garis merah tapi kalau kita lihat secara keseluruhan lebih banyak kita berada di atas garis merah daripada di bawah garis merah tiga setengah babak kita di atas garis merah tiga setengah babak Yeah. babak pertama side B babak kedua babak ketiga yaitu sudah dua setengah ya kan? tambah babak kelima nanti nanti babak kelima kita akan di atas garis merah lagi karena Nabi menyebut babak kelima nanti adalah babak khilafat sunnah alamin hajin bahwa khilafah yang mengikuti metode kenabian tegak kembali yang berarti umat ini berjaya kembali ya. yang berarti kita berapa babak di bawah garis merah satu setengah ya satu babak sekarang nih, penuh babak keempat ini kita dibawa garis merah, dan setengah babak waktu di awal sekali di era atau babak An-Nubuwah, babak kenabian. Sebab sirah nabawiyah menjelaskan kepada kita ada dua periode, dua sub-periode di babak ke-1 ke itu: ada fatrah makiyah dan ada fatrah madininya, ada periode mekah, ada periode madinah. Ya. Itu beda. Waktu Nabi dan para sahabat berada di periode Mekah, Nabi dan para sahabat dalam posisi kuat atau lemah. Lemah. lemah. Kayak kita sekarang. Lemah. Tiap hari Nabi dan para sahabat dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi, dianiaya, dizolimi, disiksa, yeah. diusir dari rumah, bahkan dibunuh. Yeah. Sama kayak kita sekarang. Ya, jadi, history repeats itself, ya, sejarah berulang lagi. Dan dulu nabi dan para sahabat berhasil gak keluar dari situasi sulit itu? Berhasil, berhasil dengan izin Allah Taala. kita juga akan berhasil Cuma yang kita harus sadar adalah ada skenario nya Gitu loh Kita jangan memaksakan skenario sendiri, gak bisa Karena kalau jadwalnya lagi kalah ya sudah, pasti kalah Kalau jadwalnya menang Allah yang menentukan ya kan pasti menang, gak ada yang bisa menghalangi Makanya tugas kita di muka bumi ini bukan memastikan kemenangan, tidak Tugas kita memastikan diri kita di atas jalan yang benar Walaupun berada di atas jalan yang benar itu Kita akibatnya harus merasakan kekalahan No problem Tapi yang penting di atas jalan yang benar Mengikuti jalan yang benar akhirnya dapat kemenangan Alhamdulillah Fatshun Qari Kemenangan yang dekat Tapi hakikat yang harus kita kejar adalah Fatshun mu'bin, Kemenangan yang nyata Kemenangan yang nyata itu di mana? Di akhirat nanti. Dakholal Jannah, masuk ke dalam, ke dalam Jannah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita di dunia berpegang pada pesan Nabi. Kul amantu Billahi thummas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Karena hari ini ketika kita umat Islam sedang mengalami defeated chapter, babak sedang kalah. Begini, ya kan? Terus muncul pula Muslim Muslim yang mentalnya ikut kalah. Kita sadar, kita sedang kalah babaknya sekarang ini. Tapi yang gak boleh adalah mental kalah, Pak. Mental pecundang, itu yang gak boleh kita piara. Dan uniknya, ayat tentang tidak bolehnya kita memiliki mental pecundang, lokasinya persis satu ayat sebelum ayat tentang sunnah tuttadawul, sunnah giliran tadi. Sunnah pergiliran tadi kan Ali Imran 140. Nah, kalau ini Ali Imran 139 persis satu ayat sebelumnya seolah-olah Allah, Allah ingin ngasih tahu gitu sebelum Allah jelaskan bahwa kalian nih kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah gitu kan Allah jelaskan dulu bahwa mentalitas yang harus kalian miliki menghadapi situasi menangkah, kalahkah adalah mentalitas yang tetap, yang stabil Ali Imran 139 Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat in kuntum ma'minin beriman iman inilah yang mengangkat kita yang mengangkat kita bukan posisi jabatan bukan harta bukan popularitas bukan kegantengan bukan kecantikan bukan itu yang mengangkat kita menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah adalah al-iman makanya Said Kutub rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal ma'alim fit tariq petunjuk jalan, menulis menulis bab khusus, bab terakhir dari kitabnya judulnya Isti'la'ul Iman Ketinggian Iman dia benar-benar sudah mengunyah tuh hakikat makna iman itu semenjak dia berada di dalam sijinnya Nasir, Tawgut Nasir dia kunyah-kunyah itu hakikat kemenangan, hakikat iman tuh dia kunyah-kunyah jadi Isti'la'ul Iman itu adalah tidak pernah merasa rendah ketika iman hadir Makanya generasi pengganti, yang akan menggantikan generasi yang sudah termurtadkan, itu salah satu syaratnya adalah A'izzatin alal kafirin ya? Bukan asyidda wal kufar, tapi khusus disebutkan A'izzatin alal kafirin Surat Al-Ma'idah ayat 54, ini kan ayat pergantian generasi Allah mengawali dengan ya yuhaladzina amanu, orang-orang beriman, apabila ya barangsiapa diantara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi baru yang punya ciri abcD Salah satu cirinya apa? kafirin. Gak ada tuh perasaan rendah, gak ada tuh perasaan apa namanya minder, ya kan ngarepin orang kafir, gak ada perasaan dia tuh aisyah, dia punya marwah dia punya rasa bangga diri tapi kebanggaannya ada alasannya apa? Iman bukan kebanggaan yang semata-mata karena orang kafir kayak gue juga kaya oh, gitu. gak gitu, dia gak merasa perlu untuk menunjukkan kekayaannya di depan orang kafir orang kafir kuasain teknologi, gue juga bisa menghasilkan teknologi capek deh gitu. kalau orang kafir mau bangga dengan teknologi urusan mereka, jangan kita kemudian merasa kita jadi hina karena kita gak menghasilkan teknologi gak begitu <tuh> Makanya nggak zamannya lagi kita-kita ini, ya apalagi anda yang muda-muda ini, kalau nanti udah keluarga, udah punya anak gitu kan, terus ngedorong-dorong anak, eh kamu harus belajar yang bagus ya, supaya nanti kamu bisa menguasai teknologi, bisa mengalahkan orang barat, capek deh. Ya, nggak bakal bisa kita ngalahin mereka di bidang teknologi. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari skenario Allah. Yang terjadi nanti bukan kita menguasai teknologi, nggak Allah habisi teknologi ini. Sehingga kita jadi setara mendadak sama mereka. Dan itu diisyaratkan sama Nabi. Nabi mengisyaratkan dengan hadisnya yang ketika para sahabat dengar nggak nyambung, nggak konek kalian akan kembali kepada kondisi kayak dahulu kalian akan kembali kayak kondisi dulu kalian akan kembali kayak kondisi dulu, para sahabat dengar ini bingung, kayak kondisi dulu, kondisi mana gitu tapi kita sekarang, yang hidup dengan bergelimangan teknologi canggih ini, ya kita bisa mengerti oh ini isyarat akan terjadi shutdown of modern technology, sehingga kita akan kembali kayak dulu lagi. Gak ada ceritanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, ya kan? Yang ada adalah naik kuda, yang ada naik himar, yang ada naik kontak, ya. Gak ada yang namanya berperang tuh pakai tetet tet, gitu, ya kan? Apa perang apa? Ya. Perang memble, ya. Perang yang tidak fair. Ya. Sementara Mujahidin berkeringat keringat di bawah matahari mentok-mentok paling pakai M16 pakai AK47 paling jauh RPG RPG itu senjata anti-tank gitu kan sementara mereka musuh-musuh Islam di ruangan AC nggak ke medan perang pakai komputer ya kan kayak main game aja pakai mouse oh mujahidin observed ya kan. 200 mujahidin observe target lock ya kan. teh pencet knob drone bergerak dengan rudalnya mati 200 mujahidin sekaligus adil nggak tuh nggak dan Allah tidak akan biarkan ketidakadilan ini berjalan terus. Ya. Allah akan habisi teknologi canggih ini sebagai bentuk pertolongan kepada kita. Ya. Makanya jangan bangga dengan teknologi canggih. Manfaatkan silahkan. Jangan diharamkan juga. Ya kan? Manfaatkan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya. Cuma kita jangan menjadikan itu andalan. Karena apa? Karena nanti pun ketika Al-Mahdi sudah hadir, nggak ya, ada hadisnya di zaman Al-Mahdi nanti perang pakai AK-47, pakai M-16, nggak ada, nggak ada hadisnya kita. Gitu. Bahkan ada satu hadis yang mestinya bikin kita bingung. Hadis itu berbunyi begini. Kelak nanti umat Islam akan memerangi Yahudi dan umat Islam berada fi urdun wal yahudu fi urdun. Umat Islam posisinya di sebelah timur Jordan, sedangkan umat Yahudi posisinya di barat Jordan. Ini hadis ketika disampaikan oleh sahabat, sahabat itu sampai bertanya, "Urdun itu di mana?" Karena zaman itu nggak ada yang namanya Urdun. Negara Urdun itu nggak ada. Tapi kita sekarang ngerti, Urdun itu Jordan. Dan emang benar, posisi umat Islam di sebelah timur Jordan, kan? Yahudi di sebelah barat Jordan. Itu satu. Terus yang kedua, ada hadis yang juga kalau kita renungkan sebenarnya aneh, gitu. Nabi bilang, nanti umat Islam akan memerangi musuh dalam sebuah peperangan yang dikasih nama Al-Malhamah Kubra, perang besar. Antara umat Islam lawan Rum, Nasrani, Eropa, ya. Dan saat itu, kata Nabi sesalam, Rom akan mengibarkan 80 bendera, yang setiap benderanya berapa personil? Dua ribu personel, coba kalikan, delapan puluh ribu dikalikan berapa dapatnya? Sembilan ribu personel, sampai sejuta kan? Gak sampai sejuta, tapi Nabi menggambarkannya itu sebagai sebuah perang besar nanti di akhir zaman." Anda tahu TNI itu jumlah personilnya total berapa? Lima ribu. Satu negara, satu bendera, ratus ribu. Ini 80 bendera, totalnya puluh ribu. Banyak apa sedikit? sedikit? Sedikit. Tapi Nabi menggambarkan bahwa itu adalah situasi di mana perangnya perang besar, kata Nabi. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sudah terjadi massive death. Banyak kematian. Dikarenakan apa? Banyak bencana terjadi. Duhon terjadi. Ya khusn bil masyriq terjadi, khusn bil maghrib terjadi. Ya, pembenaman bumi di wilayah timur terjadi, pembenaman bumi di wilayah barat terjadi. Silahkan lihat slide nomor 10. Atau yang sebelumnya deh, 9 dan 10. Jadi kalau Anda lihat slide nomor 9, slide nomor 9 itu menggambarkan ada kemungkinan besar pecahan meteor nanti jatuh dari langit dan jatuhnya itu lokasinya di tengah-tengah samudera Pasifik benar kan, nomor 9 kan betul ya nomor 9 ya nah para ilmuwan NASA mengatakan, kalau ada meteor seperti Apophis tadi, Apophis itu nama meteor loh Apophis itu bukan bukan nama jadi-jadian, tidak, memang NASA melakukan pemantauan jagat raya ini, dan meteor-meteor itu mereka kasih nama dan salah satunya mereka kasih nama meteor Apophis bahasa latin, yang artinya apa, the destroyer sang penghancur, karena apa, ukurannya yang begitu gigantic, begitu besar yang dikhawatirkan kalau sampai Apophis itu berbenturan dengan planet kita ya kan? maka gambaran skenario yang bisa terjadi adalah seperti dalam video tadi kalau jatuhnya di daratan dia menimbulkan kepulan asap karena benturan, ledakan ya kan? dan itu yang disebut dengan duhan tapi kalau jatuhnya di samudera dia akan menimbulkan tsunami dahsyat yang ketinggian dinding air tsunami sampai ratusan meter 230 meter Bergerak ke kiri ke kanan berarti dia akan menghantam wilayah timur akan menghantam wilayah barat dan itu akan menimbulkan pembenaman dua wilayah itu dan negeri antum di mana di sini <tuk> ya kan? makanya nggak usah gitu-gitu amat lah ya kan? harga mati harga mati cape deh nggak <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ada tuh hadisnya mekah harga mati nabi bilang gitu nggak ada ada nabi bilang mekah harga mati Enggak. dan nabi buktikan kok setelah hijrah ke madinah ya sudah di madinah terus nabi Enggak, balik ke Mekah. Tinggal lagi di Mekah. Enggak. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah, peristiwa-peristiwa dahsyat ini ya, akan menimbulkan massive death. Banyak kematian. Dalam hadisnya Nabi mengisyaratkan mautan. Mautan itu artinya kematian manusia dalam jumlah yang fantastis. Dan itu belum kelar. Bukan hanya duhan. Bukan hanya pembenaman bumi di timur dan di barat, tapi juga zalazil. Zalazil itu gempa-gempa dahsyat akan terjadi. Belum lagi orang kemudian di mana-mana menjadi kelaparan, global famine ya, kelaparan mendunia. Dan itu menyebabkan apa? Orang kalau sudah nekat, kelaparan itu jadi nekat. Karena nekat akhirnya dia akan begitu melihat tetangganya punya punya makanan, direbut sampai berbunuhan. Itu juga menimbulkan kematian lagi. Akibatnya apa ya? Populasi planet bumi ini berkurang jauh, berkurang jauh. Belum lagi kalau kita pelajari hadis Nabi tentang duhan, Nabi jelas-jelas mengatakan bagi orang-orang beriman yang terpapar dukhon paling jauh mereka mengalami zukmah pilek. Tapi bagi orang-orang kafir mereka akan membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib orang-orang kafir terhembus oleh asap dukhon ini mereka binasa. Sampai ketika saya menyampaikan asarnya Ali bin Abi Thalib ini ada yang nanya, pas tanya jawab ustadz. Tadi Ustadz bilang kata Ali bin Abi Talib gini gini, gini kalau gitu nanti zaman al-Mahdi kita perang sama orang kafir yang mana? Kan pada binasa. Gitu, kena dukhan. Gitu. Ya itulah hasianya Allah sekarang mengizinkan orang-orang kafir pada bikin bunker. Di Eropa, di Amerika. Yang pada sempat masuk bunker sebelum terjadinya dukhan, ya bakal selamat. Bakal seger. Nah, itu calon-calon musuh kita nanti. Gitu. Tapi yang mereka yang gak sempet lari ke bunker, ya kan? Ya tentunya mereka akan binasa. Kalau kata Abdullah bin Umar, Anhuma, anaknya Umad bin Khattab Bila dukhan itu masuk ke dalam telinganya Orang kafir dan orang munafik Kepala mereka dirasakan kayak kepala hewan terpanggang Jadi azab dia Bagi orang kafir munafik, bagi orang beriman Azab juga, tapi ringan azabnya Flu, pilek Nah jadi saudara rahimakumullah Belum ada apa-apanya virus Belum ada apa-apanya Karena yang mengalami flu, orang-orang kafir Kitanya sama sekali ngalamin apa-apa kan gitu kalau nanti kita yang, yang perlu nah jadi dengan berkurangnya populasi planet bumi ini wajarlah Nabi menggambarkan perang malhamat kubrod 80 bendera setiap benderanya 12 ribu personil yang kalau dikalikan nggak sampai 1 juta itu itu digambarkan sebagai perang besar karena boleh jadi total planet bumi kita ini penduduknya sudah nggak kayak sekarang 6-7 miliar sekarang kan nanti mungkin tinggal setengahnya mungkin sepertiga, mungkin seperempatnya mungkin ya mungkin tinggal setengah miliar kali penduduk planet bumi ini Makanya kadang-kadang kita harus bertanya dalam diri kita mana yang lebih baik. Ketika terjadi pengurangan populasi planet besar-besaran itu, lebih baik kita termasuk yang mati atau kita termasuk yang masih hidup? Nah, itu jawabannya ada pada kita, kita sendiri. Itu. Karena apa? Karena pasti berat nanti itu. Dan di sini peranan zikrullah. Zikrullah itu sangat penting sekarang, bukan nanti. Kalau nanti itu sudah prakteknya, sekarang persiapannya. Karena apa? We are facing a bumpy road. Kita ini akan menghadapi perjalanan yang banyak lubang-lubangnya, banyak polisi tidur sampai ngorok lagi. Gitu. Ya kan? Goyang-goyang wow, bener, berat nanti perjalanan kita. Dan yang namanya kita sudah tahu perjalanan bakal berat, berarti mobil kita kan harus fit bener kan? Harus fit bener, pastikan semua ban-bannya gak ada yang tipis. Pastikan akinya bagus, pastikan semuanya bagus, kabel-kabelnya bagus, ya kan? pastikan tangki bensinnya penuh. Karena boleh jadi nanti gak ada pembensin lagi, gak ada pembensin lagi nanti. Gitu. Nah maka sekarang ini waktunya ngisi bensin, ini waktunya membenahi aki kita, ini waktunya kita membenahi ban-ban kita. Sekarang ini waktunya. Makanya saya sering mengatakan, di era seperti sekarang ini menjelang terjadinya huru-hara akhir zaman, ya. Kita ini udah gak zamannya lagi pak, bangun pagi dengan azan subuh. Alhamdulillah, gue gak terlambat subuh gitu. Enggak. Innalillah gue ngak sholat malam. Kita kalau bangun dengar azan subuh, ya kan kita harus malu sama Allah. Malu sama diri kita sendiri. kenapa kok saya biarkan lewat satu malam tanpa sholat? Sholat malam. Ingat pesan Nabi. Afdhul sholah ba'dal maktuba sholatul layl. Sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu yang wajib adalah sholat salat malam. Ya. Kalau kita ingin menjadi generasi yang dipilih sama Allah, diizinkan bisa berbaikat kepada al-mahdi Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya mari kita penuhi kriteria-kriterenya. Dan diantara kriterianya adalah tidak berhenti ya zikrullah, tidak berhenti mengingat Allah. Kiamun, Kiaman, Wakudan, Walad, Junubihin. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring dan ingat ya Allah menyebutkan tiga posisi ini karena orang di dunia nggak punya posisi lain kecuali tiga ini kalau nggak lagi berdiri, kalau nggak lagi duduk, kalau nggak lagi berbaring. Nah kalau semua tiga-tiga posisi sudah ingat Allah berarti dia full zikir. Kita jangan menjadi generasi yang ingin berjuang bersama Al-Mahdi tetapi kita zikirnya tekor. Ya. Apa bedanya dengan kaum munafikun? Kaum munafikan itu diambarkan dalam Al-Quran لا Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit Jadi jangan dikira orang munafik zikrullah Mereka zikrullah, cuman tekar zikrullahnya Nah kalau kita mirip kayak mereka Lalu apa keistimewaan kita untuk layak dipilih sama Allah menjadi Jaisul Mahdi, Sofful Mahdi, Pasukan Al-Mahdi, Barisan Al-Mahdi Iya kan? Gitu Nah jadi ikhwan dan rahimakumullah. fillah rahimakumullah. Kesadaran kita bahwa kita sekarang berada di, di era gelap dan berada di bawah posisi kita Ini harus penuh kesadaran ini Dan karena harus penuh kita harus menyesuaikan diri dengan situasi lagi kalah ini Dan kalau lagi situasi kalah kita harus mengamati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Asra Saya sangat sering mengangkat hadis ini karena hadis ini cocok sekali dengan kondisi kita sekarang kata Abdullah bin Amr bin Asra suatu ketika aku duduk bersama Nabi, Nabi berbicara tentang fitnah terus Nabi bersabda, kalau kalian sudah banyak melihat orang mengingkari janji terus kalian banyak melihat orang luntur amanahnya, lalu masyarakat menjadi demikian, dianyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, sudah semrawut gitu ya, Abdullah langsung berdiri, mendekat ke Nabi dan bertanya Ya Rasulullah, apa yang mesti ku kerjakan di era seperti itu, Nabi mengarahkan enam hal yang pertama kata Nabi, alzam baitak, fokus pada rumahmu, fokus pada keluarga. Yang kedua kata Nabi, amlik alaikalisanak, jaga lisanmu, ucapan-ucapanmu harus dikendalikan. Dan termasuk ucapan kita tuh hari ini benda ini, ini ucapan kita nih, broadcast-broadcast kita ya, social media kita ya, itu ekspresi ucapan kita. Yang ketiga kata Nabi, khudz bima kerjakan yang kamu ketahui be professional. Apa yang memang bidang kita kerjakan, bidang kita itu. Yang keempat kata Nabi, dak macungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri. Yang kamu nggak ngerti masalahnya, jangan terlibat di dalamnya. Nah, yang kelima keenam ini mungkin agak mengagetkan. Yang kelima kata Nabi, Alaikabi amri khosatin nafsika, hendaknya kamu urus urusan pribadi kamu. Dan yang keenam kata Nabi, dak angka amrolamah, tinggalkan, jauhi perkara umum, urusan orang banyak, tinggalkan. Mungkin kita bingung ya katanya ada hadis Nabi sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk banyak, banyak manusia benar hadis itu, tapi itu kalau normal situasinya kalau situasi nggak normal kita harus khusus perhatikan diri, jangan ikut-ikutan terlibat dalam urusan orang banyak apalagi ingin tampil jadi pemimpin lagi uh, capek deh. gitu padahal kita tahu di era seperti sekarang ini kita tampil sebagai pemimpin ya mungkin bisa, bisa jadi kita diterima oleh masyarakat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 meninggalkan dakwah ya kan? kalau zaman sekarang mah muslim berlomba jadi pemimpin, ya tanpa disyaratkan itu kenapa? emang gak pernah punya niat untuk menegakkan dakwah itu. makanya gak dihalangi itu. semakin dia berambisi jadi pemimpin, semakin dia meninggalkan Quran dan Sunnah <guluh> ya kan? kan gak mungkin gak ketemu itu nah jadi saudara kurahimakumullah kita teruskan slide 16 nah ini slide sangat penting di slide 16 ada penggambaran tentang perpindahan kita dari babak keempat sekarang ini babak Mulkan Jabriya menuju babak kelima babak Khilafatun Alamin Hajin di mana ternyata perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima itu tidak mungkin berjalan smooth ya berjalan mulus-mulus saja itu nggak mungkin Kaedahnya perpindahan dari babak keempat ke babak kelima adalah kaedah dalam surat alam nashrah. Ya. inna al-usri yusron. inna al-usri yusron. Bersama kesulitan ada ada kemudahan. Ya. Makanya di sini saya gambarkan. Perpindahan dari the world as we know today. Dunia yang kita kenal hari ini. Yang ciri khasnya adalah sekularistik materialistic civilization. Peradaban sekuler materialis. hegemoni global kaum kafir. kezaliman Kezoliman merata. Sistem kafir syiriknya disebut sistem dajjal nos novus ordo seklorum, ya kan? Nah situasi ini akan berpindah ke situasi nanti masa kejayaan Islam dino Islam zohir di atas sedenap din lainnya keadilan memenuhi secara merata planet bumi ini tidak ada orang yang mau menerima sedekah lagi, ya kan? Inilah namanya babak khilafah lah minhajin lebuah. Perpindahan kita dari babak yang sebelumnya sekarang ini kita sedang jalani ke babak nanti yang penuh nilai-nilai kebaikan itu, itu tidak bisa-tidak harus melalui masa transisi yang penuh ujian. Nah, ujian itu apa? Bat Kubro, hantaman keras dari langit. Ad kabut asap. Kemudian khasfun, pembenaman bumi di timur dan di barat. Nah, ini semua akan kita hadapi. Ya. Nah, kesadaran kita akan hal ini, ini yang sangat penting. Supaya apa? Jangan kita jadi orang yang pesimis. Waduh, gawat nih, bencana melulu yang bakal terjadi. Enggak, dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Karena dibalik itu nanti, zuhur al-mahdi. Hadir al-mahdi. Jadi bagi kita orang beriman, Pak, kesulitan, bencana itu muncul di satu sisi, kita harus mempersiapkan diri. ya Memiliki ilmu serba ilmu dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi kita harus yakin bahwa ini tanda-tanda bahwasanya kejayaan Islam akan kembali terjadi. Kenapa? Ya karena memang nggak ada jalan lain harus begitu jalannya, jalannya dunia ini harus dibikin sama Allah menjadi sebuah chaotic situation, total chaos, ya kan? Chaos total. Sekarang anda bayangkan, dukun terjadi, pemenaman bumi di timur di barat terjadi yang berarti reduksi peta bumi terjadi, kan? Ya kan? Bayangkan Amerika Utara, Amerika Selatan tenggelam semua kecuali daerah-daerah yang tinggi tingginya. Begitu juga wilayah timur tenggelam semua, dari Rusia Timur sampai China, Jepang, Asia Tenggara, Nusantara seluruhnya ini, Australia, Selandia Baru, tenggelam semua. Kecuali yang tinggi-tinggi, tempat yang tinggi-tinggi. Makanya rekan saya, Uzma, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, sudah mulai merancang bikin kampung akhir zaman di daerah yang tinggi kan, perbukitan Payapumbu kan. Dengar gak berita itu? Iya kan? Itu benar, itu langkah yang benar. Karena hadis Nabi juga mengatakan demikian. Kalau kalian hidup di era fitnah, tempat yang paling aman bagi orang beriman adalah membawa hewan ternaknya ke lereng-lereng gunung, tempat yang tinggi. Kenapa? Ya nanti tsunami-nya ratusan meter. Kalau kita tinggal di tempat yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari 500 meter, ya kan aman kita. Kita akan aman. Termasuk kalau majelis ini mau survei ke dekat-dekat sini yang tertinggi, ya gunung Salak, ya kan? silahkan. Ya Kapling-kapling, saya dapat tawaran. Kapling gitu di daerah gunung mana gitu silakan. Terus bikin kampung akhir zaman ya kan Siapkan makanan untuk setahun ya kan silakan. Cuma saya peringatkan Kalau antum nanti tinggal di gunung salak ya kan Terus terjadi Pembenaman bumi terjadi Batsyat al -Kubro, Terjadi tsunami dahsyat gitu kan Anda boleh jadi selamat dengan anak istri anda dan sekampung itu Cuma sisanya anda tidak tinggal di gunung salak lagi Anda tinggal di? Pulau Salak Ya kan Sekelilingnya air semua, ya kan? Teknologi sudah nggak ada, ya kan? Naik pesawat untuk gabung sama Al-Mahdi di Arab nggak bisa, gitu. Ya kan? Naik kapal kelas kerinci udah nggak mungkin, ya kan? Naik sampan ngeri, gitu, ya kan? Berarti pilihannya apa? Ya tinggal siap-siap ngarapin dajjal ya kan? Nah itu masalah pilihan, ya, Antum mau pilih yang mana? Kalau antum mau pilih gabung sama Al-Mahdi ya berangkatlah sebelum terjadinya dahsyat yang dahsyat-dahsyat itu. Ya tapi kalau antum at all cost, pokoknya. Gue cinta benar sama Indonesia. Gue tinggal di sini. Oh, okay. kasihan dia. <laughs> ya silakan, cuma harus siap-siap ngadepin resiko ngadepin azamul fitnah, fitnah yang paling paling dahsyat ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah Pada dasarnya inilah skenario yang akan kita kita hadapi. Itu. Dan saya sangat yakin kalau sudah chaos semuanya ya, dan semua itu sudah terjadi, semua teknologi sudah macet, ya kan? yang namanya institusi negara bubar, nggak ada lagi institusi negara. Karena semua orang sibuk mikirin perutnya masing-masing. Gitu, ya kan? Presiden mau denger kabar kan, wah di sini bencana, sana bencana kan dia panggil Kapolri-nya kan, kerahkan pasukan. Kerahkan gimana? HP mati. <laughs> ya kan? nggak bisa. Dipanggil panglima angkatan bersenjata ya kan? Oh, pasukan ya kan? Untuk menyelamatkan ya kan? Wah, nggak bisa pak prajurit saya pada sibuk nyari makan masing-masing. Nah, gitu ya kan? Bubar, bubar institusi negara bubar. Makanya saya kalau ditanya orang ustad nanti kalau al-mahdi muncul ya, siapa yang nyiapin daulah khilafahnya gitu kan? Nah, ini ciri khas pertanyaan orang-orang generasi babak keempat nih ya kan? Produk babak keempat selalu pertanyaan kayak gitu ya kan? padahal kalau kita berpikir terjadi chaos gitu kan gak rumit bikin negara, gak rumit tolong semua negara lagi bubar tiba-tiba umat Islam kehadiran pemimpinnya, al-mahdi the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari olden rasulnya, dan orang-orang yang ngerti langsung pada ngerubung sama dia yang ngerti lagi, bukan orang-orang sembarangan orang-orang pilihan yang ngerti, ngerubung sama dia pimpinannya ada, umatnya ada orang-orang yang ngerti ada, mereka megang pada Quran dan Sunnah, manhajnya ada, udah bikin negara gampang, yang penting ada tempatnya dan tempatnya bakal disediakan sama Allah, yaitu di Syam. Nah, jadi saudara rahimakumullah Anda nggak usah pusingkan yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena itu akan jadi gampang nantinya. Ketika sekeliling kita, orang sibuk dengan urusan yang paling mendasar, yaitu makanan, keselamatan diri. Kita umat Islam justru sibuk mengkonsolidasi diri. ya Kita menjadi umat yang paling pertama bisa memperlihatkan bahwa peradaban kita nggak bubar dengan terjadinya pembubaran Teknologi canggih dengan terjadinya banyak bencana-bencana alam tidak kita ini umat yang resilient ya umat yang memiliki apa kemampuan ketahanan gitu karena apa karena bahannya ada semua petunjuk dari Allahnya masih ada ulama-ulamanya masih ada ya kan pemuda-pemudanya masih ada pimpinannya hadir dan pimpinannya bukan sembarang pimpinan ya kan yang gak mengandalkan triliunan rupiah dengan kerdus gitu ya kan? tapi langsung Allah yang nunjuk Allah yang nunjuk langsung ya? makanya kalau Anda renungkan kemunculan Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa nggak bisa direkayasa Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa kemunculannya. Anda ingat tahun 1981 atau 1980 terjadi pembayatan orang yang dianggap Al-Mahdi di, di Ka'bah. Ingat, siapa tuh namanya? Juhaiman ya. Juhaiman, ya. Kan terjadi pembayatan waktu itu. Terus kemudian di Sandra. Masjidil Haram dan semua jamaah hajinya di Sandra. Waktu itu. Anda tahu, kerajaan Arab Saudi itu tidak berani serta-merta mengirim pasukan untuk meringkus mereka kenapa? karena mereka khawatir memang di al-mahdi nunggu sampai kapan? nunggu sampai tidak ada kabar lagi saya ada pasukan dari Syam ingin menyerang dan terbenam di antara Mekah dan Madinah, setelah nunggu sekian hari uh, gak ada berita itu, ah, sudah ini berarti palsu ya. jadi gak usah juga kita pusing mikirin al-mahdi tahunya dari mana Ustadz al-mahdi, memang kita gak tahu. memang kita gak tahu. dan gak usah nyari tau, pokoknya tandanya apa? tandanya ada pembenaman pasukan di antara Mekah dan Madinah tapi saya mau jadi yang pertama sekali membayar Al-Mahdi, ya silakan penuhi kriterianya. Kriterianya ngerti ilmunya, kriterianya orang yang memang dekat dengan Allah Taala, kriterianya udah meninggalkan maksiat semuanya, ya kan? Dengan izin Allah akan dikumpulkan di situ. Karena Nabi bilang bahwasanya yang membayar Al-Mahdi nanti sejumlah orang yang seperti jumlah pasukan perang, perang Badar 313 orang, nggak banyak. Dan bisa anda bayangkan nggak bahwa 313 orang ini membaiat Al-Mahdi saat wilayah tersebut, kepemimpinannya sudah kacau sudah kacau, ya kan? karena tadi institusi negara kan bubar sementara, ya kan? semua orang juga tahu yang namanya wilayah Arab Saudi sekarang ini itu wilayah yang ngomongin politik sama sekali gak boleh, apalagi tindakan politik ngomongin politik aja gak boleh, apalagi tindakan politik berarti 313 orang ini, kalau kata Sheikh Mubayyad, ini orang-orang yang tawakalnya tuh full kepada Allah Ta'ala keberaniannya dahsyat sekali kalau isyarat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia bilang saat jalan-jalan sudah terputus bisnis sudah terputus ya kan? maka akan hadir tujuh laki-laki berilmu dari tujuh penjuru dunia tanpa kesepakatan di Mekah masing-masing mereka punya pengikut tiga ratusan orang ketika mereka saling berjumpa di depan Ka'bah, mereka saling bertanya ngapain kamu, ngapain kamu satu sama lain ternyata jawabannya sama kita ingin mencari laki-laki yang bisa meredakan semua fitnah-fitnah ini artinya mencari al-mahdi jadi terpilihnya Al-Mahdi sebagai pemimpin umat di akhir zaman itu sepenuhnya tadbir robbani, rekayasa ilahi, rekayasa Robani. Gitu. Makanya kita jangan kayak kebanyakan orang yang produk babak keempat gitu, gimana tahunya Al-Mahdi, nanti gimana cara milihnya gitu. <laughs> ini logika-logika ini babak keempat nih, yang nggak pantas gitu kita kembangkan dalam diri kita. Gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya kan Al-Mahdi itu muncul bagi mereka-mereka yang 313 orang ini ya, tentu karena mereka punya ilmu. Tapi bagi yang di luar itu ya karena terjadi pembenaman antara Mekah dan Madinah begitu terjadi pembenaman kabarnya sampai langsung tahu Al-Mahdi sudah muncul. Berarti berlakulah perintah Nabi yang berbunyi faida roa itu muhu, fa walau habwan alas salji. Khalifatullah Al-Mahdi. Kalau kalian sudah melihat kehadiran Al-Mahdi berbaikatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena sesungguhnya dialah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi jangan sekali-kali berpikir kita bisa merekayasa kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu nggak bisa direkayasa kemunculannya. Ya, itu sepenuhnya adalah tadbir, tadbir lebani. Makanya dikatakan bahwa Yuba Mereka membaiatnya padahal dia nggak suka. Jadi dia dibayar dengan paksa, paksaan. Nah, kenapa mesti dibayar dengan paksaan? Ya karena satu, dia orang beriman yang sejati imannya. Siri orang beriman yang sejati imannya adalah nggak punya yang namanya hersu al ambisi kepemimpinan itu nggak punya. Ambisi kekuasaan gak punya Maka begitu ada sekumpulan orang Udah jelas soleh-soleh orang-orangnya Alim-alim orang-orangnya Sepakat Kamu ini pemimpin Ayo ulurkan tanganmu Kami bayat Bukan bukan saya orangnya Enggak kamu orangnya ya kan Sampai ada riwayat hadis Walaupun lemah derajat riwayat hadisnya Tapi dikatakan Mereka sampai mengancam bunuh Kalau engkau tidak terima bayat kami Kami pukul tengkukmu Maksudnya kami bunuh Akhirnya jadi bayat Walaupun dengan paksaan Dengan perasaan tidak senang Itu satu alasannya Alasan kedua Kenapa Al-Mahdi mesti dibayar paksa? Karena Al-Mahdi sendiri nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi nggak tahu dirinya Al-Mahdi, bagaimana orang lain bisa tahu? Kalau orang lain nggak bisa tahu, bagaimana musuh Islam bisa tahu? Kalau musuh Islam bisa tahu jauh-jauh hari, apain? Dibunuh. Di Jadi ini cara Allah memelihara Al-Mahdi. Makanya saya nggak tertarik kalau ada orang nanya Ustaz, Al-Mahdi sekarang udah ada belum? Umurnya berapa? gitu kan? <tuh> ya saya bilang ya nggak. Wallahu alam. Saya bilang gitu. Ya, kan? kalaupun saya tahu, saya nggak ngasih tahu. gitu Kenapa? Karena makin kita ngasih tahu, ya makin konyol kita orang kita tahu musuh nyari-nyari dia jadi justru saat ini ini saat yang paling tidak pantas ada orang mengatakan dia tahu al-mahdi yang mana dimana, usia berapa, gitu kan, gak mungkin kalau dia memang benar-benar ingin tujuannya lillahi ta'ala dia pelihara malah ilmu tentang ke kehadiran kehadiran al-mahdi ya, karena Allah sendiri rancangannya nanti begitu baik, jamaah sekalian rahimahumullah saya kira untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dulu sebagai <tuh> <tuh> Slide terakhir barangkali yang ingin saya minta perhatian antum semua adalah Silahkan lihat halaman 18 Karena halaman 18 ini merupakan halaman yang dikasih judul Kronologi 10 tanda besar menurut pendapat terkuat Dr. Al-Mubayyad Nah kronologi ini kalau kita sudah pahami Maka kita akan menyadari betapa memang kita harus menyiapkan diri sekarang ini Sekarang ini saatnya ada persiapan saat ini bukan saatnya kita tanfir, dia kan bergerak. Gitu. Bergerak tidak kita itu sangat terpulang kepada isyarat-isyarat alam yang Allah akan berikan kepada kita. Gitu. Yang penting kita berdoa kepada Allah, minta agar Allah panjangkan umur kita supaya Allah izinkan kita bisa menjadi orang-orang yang layak diizinkan bergabung dengan, dengan Al-Mahdi. Itu saya kira yang paling penting. Kalaupun kita sudah membayangkan bahwa kita nggak mungkin bisa bergabung sama Mahdi, mintalah pertolongan Allah supaya kita diberi kekuatan. Kalau memang ditakdirkan harus berhadapan dengan Dajjal, ya kemudian kita tetap istiqomah sekalipun harus menghadapi fitnah yang paling dahsyat itu. Ya, karena kita tidak tahu takdir apa yang Allah akan berikan kepada kita apakah kita ditakdirkan gabung sama al-mahdi Ataukah kita ditakdirkan harus terisolasi dari khilafah sehingga harus berhadapan dengan musuh yang sangat mengerikan itu Dajjal, Raja Sihir ya. tetapi semuanya insya Allah akan kita hadapi sesuai dengan takdir yang Allah berikan dan sesuai dengan ilmu yang Nabi Muhammad SAW sudah isyaratkan, arahkan kepada kita saya kira demikian mungkin sisa waktu bisa kita manfaatkan untuk bertanya-jawab jika ada yang ditanyakan ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya? Ya. jazirah Arab akan diperangi. Ya, memang hadisnya itu menyebutkan ada beberapa yang akan diperangi. Tegzuna ya telah kan? Arab, kalian akan perangi jazirah Arab, dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Sumat Tegzuna Al-Farisa, kemudian kalian akan perangi Persia, dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Sumat Tegzuna Rum, mungkin terus kalian akan perangi Rum, dan Allah berikan kalian kemenangan atasnya mata takzunat dajjal terus yang terakhir kalian akan perangi dajjal dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya ya. pada prinsipnya peperangan-peperangan yang diselenggarakan di akhir zaman nanti adalah peperangan untuk memastikan bahwa wilayah demi wilayah yang diperangi itu akhirnya tunduk kepada ketentuan dan hukum Allah SWT itu intinya ya sebab Islam itu melakukan perluasan wilayah itu dalam rangka futuhat istilahnya futuhat Islam tidak ada istilah ekspansi bukan istilah apa uh, aneksasi ya kan tetapi istilahnya futuhat pembukaan wilayah-wilayah baru dikatakan pembukaan karena wilayah tersebut tadinya tidak diatur dengan aturan Allah dan hukum Allah tapi dengan dibukanya wilayah itu oleh mujahidin ya, maka wilayah itu masuk ke dalam kepemimpinan Islam berarti wilayah itu selanjutnya nanti diatur dan dikelola dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya jadi wilayah manapun yang nanti diperangi tujuan akhirnya adalah supaya di wilayah tersebut yang merupakan jengkal bumi Allah benar-benar diatur dengan hukum Allah tadinya nggak diatur dengan hukum Allah ibu-ibu ada yang mau bertanya silahkan Kematian masal bisa bisa dikaitkan. Sekalipun saya memandang bentuk e, kematian masal lewat coronavirus ini, ini kategorinya masih masih skala kecil dibandingkan dengan skala besar yang bisa timbul dari peristiwa-peristiwa yang, yang kita bicarakan atau yang Nabi jelas-jelas katakan sebagai ada masyrku tanda-tanda besar. Ya kalau duhkon terjadi waduh itu dahsyat sekali ya bisa kita bayangkan. Ya kita sendiri. <tuh> misalnya nih ruangan tiba-tiba sekarang kita matikan lampu semua horden ditutup gitu kan terus kita dalam gelap gulita terus kita harus tidak ada AC gitu kira-kira apa perasaan kita pasti kita akan timbul keresahan karena apa? karena kita tahu rasanya hidup dengan cahaya rasanya hidup dengan udara yang relatif masih segar gitu ya kan? tapi nanti kita bukan sekedar mengalami kegelapan tapi kita mengalami flu dalam kegelapan itu kita mengalami flu dan tiba-tiba kita mengalami situasi di mana kita nggak bisa menikmati alat-alat ya, elektronik. Ya, itu pasti luar biasa itu. Sehingga, saya tetap berkeyakinan sekalipun orang beriman mengalami flu, tapi dari flu itu mungkin ada yang mati juga. itu Sekalipun hanya flu. Karena apa? Karena dia tidak menghadapi situasi kayak sekarang. Situasi sekarang, sekalipun kita flu, kita bisa mengakses ini, mengakses itu, untuk kita bisa berusaha untuk mengatasi flu kita. Tapi kalau nanti kan nggak enggak gampang kita mau mengakses. Gimana mengakses? Sementara kita nyari apa-apa aja susah, gelap gulita. Nah jadi saya kira coronavirus ini ini cukup fenomenal. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tanda-tanda besar yang nantinya akan muncul, masih belum apa-apanya ini. Gitu. Ini masih kira-kira apa? simulasi lah. Ini baru simulasi gitu. Yang menarik adalah analisa yang mengatakan bahwa coronavirus ini adalah... Biological Weapon, ini yang menarik Dan bio biological weaponnya bukan dari Amerika, bukan Tapi dari Cina sendiri Dalam rangka apa? Dalam rangka population control Karena mereka sebenarnya udah pusing tujuh keliling dengan 1,4 miliar penduduk yang jumlah itu kan nggak sedikit Dan mereka sudah terapkan ketat KB ya kan Pasang suami istri cuma boleh punya anak satu Tapi seperti obrolan tadi dengan Pak tuh di jalan ada orang yang sekarang ini sudah mulai khawatir karena generasi muda makin sulit ditemukan di China. kan? pusing. Pemerintahnya pasti pusing ini. Nah, boleh jadi mereka mereka yasa sendiri sebuah upaya mengurangi menyunat gitu jumlah penduduknya, ya kan? Dengan menggunakan alat ini, benda ini, sampai ke tingkat yang dia rasa sudah cukup lumayan berkurangnya, ya kan? Baru kemudian dikeluarkan antidotnya, apa antivirusnya. Makanya sekarang sengaja mereka tutup-tutupi berita yang sebenarnya berapa yang tewas kan? Kalau secara formalnya berapa baru? Belum tiga ribu ya? Belum tiga ribu kan? Yang tewas kan? Tapi mereka punya catatannya dong. Jangan-jangan mereka nunggu sampai 10 juta gitu nanti yang di pengumumannya sekitar 7500 gitu ya kan? Tapi di mereka udah 10 juta gitu kan? Nah baru dikeluarkan antivirusnya. Wallahu'alam bisawab ya. Ya namanya kita bersangka buruk kepada orang komunis kan sah-sah saja ya. Gitu. <gulau> Mana orang komunis kita bisa sangka baik sama mereka. <gulau> apa juga dikerjain sama mereka, apa jadi makan gitu. Wallahu alam. Silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Zionis. Oke. Okay. Ya memang makanya Allah Taala menyebut mereka sebagai kelompok al-magdubi alaihim kelompok yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nasrani kan disebutnya adalin ad yang tersesat yang tersesat kalau mereka yang dimurkai Allah sebab mereka tahu tapi mereka sengaja membangkang itu Zionis itu kafir Yahudi Yahudi begitu Yahudi itu dia tahu tapi dia sengaja membangkang sehingga Yahudi itu paling cocok karakternya dengan yang namanya Iblis karena Iblis juga begitu, Iblis tuh tahu tapi dia membangkang itu ya. lawang Iblis sampai berdialog sama Allah Ta'ala, dia kenal Ma'rifatul Rob dia kenal siapa Rob itu, Allah Ta'ala ya. makanya saya sering mengingatkan kita jangan menilai mulia tidaknya seseorang berdasarkan ilmu orang itu semata, tidak harus dikaitkan antara ilmu dan amalnya bagaimana karena kalau bicara ilmu, ya kan, setan iblis juga berilmu. Wow, berilmu mereka. Sampai diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 22, yaitu ayat tentang gambaran khutbah iblis di tengah. Penghuni neraka nanti, ya kan? kan dia bilang tuh. Ini kevertum, aku tidak pernah menyetujui kalian, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun sejak dari dahulu. Ya? Itu iblis tuh khutbah di depan penghuni neraka kira-kira penghuni neraka pas dengar gitu tuh apa ya perasaan mereka gorkot eh. iya iya hey, memang begitu orang -orang memang begitu jadi justru karena itulah Yahudi itu paling digambarkan Allah sebagai penentang orang-orang beriman latajidanna ashaddan nasi'adawatan lilladhina amanu al-yahuda wal ashraku Sungguh, kamu Muhammad akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah Yahudi dan orang musyrik. Nah, sekarang makin kelihatan kan? Yahudi dan musyrik sekarang yang dahsyat ini, baik musyrik Cina maupun ya. musyrik India, itu ya, kan? makin kelihatan gitu. Kelop banget ayatnya. Ya khair. terima kasih masukannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ali sama yang manteratatan tadi itu di manteratatannya sangat terbuka juga, yeah. ada ada yang bilang buat anak sekolah di penaruh. Yeah. Nah, sedang kita di koordinasi sendiri, eh, jadi jadi bisa jadi, jadi rasa berubah juga di koordinasi sendiri, karena mungkin jarak yang kayak saya, misalkan saya nggak tahu gitu keluarga saya di mana, orang tua dan anak saya. Terus saya gimana kontanisnya? gimana cara mendapatkan suara itu sedangkan setiap pendengaran masih mereka fitnahnya jauh jauh lebih kuat ketika saya sedang berusaha sedang berbicara melalui nah selama mengawatnya itu gimana sedangkan lewat terus berusaha disampaikan tapi fitnah pun lewat media jauh lebih kuat <coughs> jauh lebih kuat menurut saya ya. ya surat at-tahrim ayat 6 yang berbunyi ya ya Allah dina amanuku anfusakum wa ahliikum nara Hai orang-orang beriman, peliharalah diri diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Itu yang dimaksud dengan keluarga kalian itu keluarga yang kalian pimpin, gitu. Ente kan bukan pemimpin di keluarga ente kan? Ente udah nikah belum? Insyaallah, zawajak Allah, bimara'atun salihah dunya fil akhirah. Jadi itu yang antum pimpin akhir. Bukan yang antum dipimpin di situ. Jadi pengertian kitab Al Zamzamitah fokus pada rumah, pada keluarga itu maksudnya keluarga yang kita pimpin, ya bukan kita sebagai anggota keluarganya. Kalau kita sebagai anggota keluarga kita bukan decision maker, kita bukan pemimpin di situ. Kita bagian dari anak buah, anaknya orang tua kita kan begitu. Ya. Nah jadi nggak gitu konteksnya. Konteksnya, konteksnya adalah. Antum sudah memimpin keluarga, nah itu antum harus fokus ke situ, ya. Number one tuh di situ, itu bukan yang lain. Tapi kalau antum sebagai anggota keluarga, ya, kan, anak ya, antum di situ harus tahu diri, namanya anak. Gitu. Anak itu harus tetap virtually walidain, sekalipun orang tua musyrik, jangankan Muslim tapi beda fikro beda manhaj. Gitu. Sedangkan dia musyrik aja kita harus virtually walidain, berbuat baik. Ya. Dalam hal ini contoh yang sangat menarik dan sangat fenomenal adalah kasus yang dialami oleh siapa? Saat bin abi wakos. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Yang mendapat hidayah Allah Masuk Islam pada usia remaja Usia belia ya. Dan dia masuk Islam di era Mekah ketika masih siriyatu da'wah Masih sembunyi-sembunyi dakwah Sehingga dia begitu sudah masuk Islam Dia sembunyikan keislamannya dari orang tuanya Orang tuanya itu musyrik Ibunya itu musyrikah fanatik, klot. Gitu. Harga mati gitu, ya. Musyrik harga mati gitu. Gitu. Ya kan? <laughs> Ya, salam musyrik oh gitu, ya kan? <laughs> nah jadi <laughs> dia pulang dia sembunyikan keislamannya tapi bocor beritanya bahwa dia sudah masuk islam akhirnya sama emaknya dia langsung diinterogasi hai saat apa benar berita yang ibu dengar kau sudah jadi pengikut muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang kita nah dia gak bisa sembunyi lagi kan akhirnya dia ngomong sejujurnya dia bilang benar wahai ibu oh. wahai saat saat ini juga aku perintahkan kau kembali kepada agama nenek moyang, kita tinggalkan Muhammad dan ajarannya yang sesat itu kalau tidak, ibu akan mogok makan sampai engkau kembali kepada agama nenek moyang, oh sedih saat ya kan? dia sedih dia meninggalkan agama nabi nggak mau tapi dia juga ribut sama maknya gak mau, akhirnya dia datang ke nabi dia berkeluh kesah, ya rasulullah bagaimana nasibku kata nabi, pendapatmu perasaanmu sendiri bagaimana wahai saat kata saat, ya rasulullah aku sudah mantap dalam iman islam ini dan akalku mengatakan mustahil aku kembali lagi menyembah berhala yang gak bisa memberi manfaat dan mudarat bagi kehidupan. Ya sudah kata Nabi, kalau begitu berdoalah kepada Allah. Semoga Allah beri hidayah pada ibumu. Tapi ingat wahai saat, birrul walidain, berbuat baik pada orang tuamu. Nah semenjak dia dapat nasihat begitu, dia menjadi anak yang lebih banyak berbakti pada ibunya. Apapun yang disuruh ibunya dia kerjakan. Bahkan yang dia tahu bisa bikin senang ibunya, gak disuruh pun dia kerjakan. Asalkan bisa bikin senang ibunya. Cuma satu yang dia tidak mau taati, yaitu mengikuti permintaan ibunya kembali jadi jadi musyrik. Nah, setelah sekian hari kan capek ibunya kan? Nggak makan-makan kan? Pegel juga kan? gitu. Dia datang kepada Saat, dia bilang, Wahai Saat, bagaimana? Sudah keluar keputusanmu. Nah, di situ Saat dapat hidayah dari Allah, dapat ilham dari Allah untuk mengeluarkan kalimat yang legendaris. Dia bilang begini, Wahai ibuku, demi Allah yang jiwa Saat dalam genggamannya, ya, seandainya ya, ibu, Mogok makan, sampai nyawa ibu lepas. Sama Allah dikasih lagi nyawa yang baru. Ibu mogok makan lagi, sampai lepas lagi. Sampai ratusan nyawa keluar masuk dalam tubuh ibu. Saat tidak akan tinggalkan agama Muhammad, yang saat sudah yakini kebenarannya. Wow. Mendengar jawaban anaknya yang begitu tegas. Ya kan? Sementara dia kan mengevaluasi, semenjak dia mengancam anaknya, anaknya makin luar biasa, berbakti pada dirinya. Memberi kebaikan-kebaikan di rumah. Ya kan? Akhirnya dia yang luluh hatinya, dia bilang, kalau gitu saat ajari ibumu, bagaimana menjadi seorang muslim, Masya Allah ya. nah jadi, dan itu maknya jelas musyrika, mak Antum musyrik gak? Alhamdulillah, Alhamdulillah enggak, bapak Antum musyrik gak? Ya, enggak kan, salafi kali ya <gak> enggak enggak <gak> hapus dari ingatan <gak> ya jadi Antum kondisinya enggak lebih parah daripada saat, masih lebih bagus gitu, ya kan? ya insya Allah ya, bisa ya Oh, Baik, sudah jam 12.05, setahu saya sekitar 2-3 menit lagi azan zuhur akan masuk ya. Kita cukupkan sampai sekian Mudah-mudahan apa yang kami share pada siang hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat bagi kita bersama Mudah-mudahan Allah Taala membimbing memelihara iman dan Islam kita Sampai Allah izinkan kita bisa bergabung dengan pemimpin kita al-Mahdi Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita menemui kematian dalam keadaan khusnul khatimah kita tutup dengan doa kifaratul majlis subhanakallahumma ila wa bihamdika alla wa